Rekan-rekan sekalian Saya pada siang hari ini Ditemani oleh dari kiri saya Pak eh, Santo Direktur Asia Timur dan Pasifik Di sebelah kanan saya Yang sudah sangat dikenal Bapak Yuda Direktur Pelindungan WNI Di sebelah kanan beliau Pak Siapa coba? Muhammad Rizal, <laughs> Muhammad Rizal Kepala eh, ke... Pejabat eh, dapat PLT ya, PLT Direktur uh, Bip, uh, Dukungan Strategis Pimpinan ada juga Mbak Listi yang sudah uh, berjalan-jalan rupanya rekan-rekan sekalian, uh, kita pada siang ini merasa penting untuk mengadakan satu uh, press conference secara virtual karena intinya adalah seperti yang telah diumumkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri pada hari tanggal 17 yang lalu bahwa terhitung uh, Besok Tepatnya 00.00 .00 Jumat dini hari Akan diberlakukan diberlakukan Ketentuan baru Mengenai Kebijakan pembatasan Lalu lintas orang Jadi uh, mo Mohon maaf uh, Yang saya ingin garis bawahi adalah uh, Pemerintah Indonesia Terhitung mulai Pukul 00.00 .00, uh, hari Jumat akan uh, mengatur kembali, menangguhkan selama satu bulan ke depan kebijakan bebas visa kunjungan, visa kunjungan saat kedatangan, dan bebas visa diplomatik dan dinas. Dengan demikian, bagi warga negara asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan visa kegurutan besar kita di negara-negara setempat dengan melengkapi berbagai dokumen yang diharuskan uh, dilengkapi, termasuk diantaranya lap, dokumen kesehatan. Satu hal lagi yang juga disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri yang kita juga mencatat adanya penerimaan yang sedikit berbeda di uh, publik, termasuk juga dengan narasi-narasi uh, dalam media sosial, yang mengundang banyak pertanyaan di masyarakat adalah terkait himbawan pemerintah kepada warga negara Indonesia yang sedang bepergian sifatnya adalah mereka yang sebagai travelers atau melakukan kunjungan uh, ke luar negeri kita himbau untuk mempercepat kepulangannya ke tanah air. Mengapa kita memberikan himbauan? Karena rekan-rekan sama-sama mengikuti bahwa dalam beberapa hari terakhir dan juga terus ke depannya banyak negara yang menerapkan lockdown, dengan demikian kita khawatir e, masyarakat kita di luar negeri yang sedang ber, melakukan kunjungan perjalanan sebagai wisatawan dan kunjungan singkat sebagai bisnis mungkin, mereka akan terhambat pe, e, proses pulangnya kembali ke tanah air. Untuk itulah pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, menghimbau kepada masyarakat kita untuk mempercepat kepulangan mereka ke tanah air. Jadi di luar itu, bagi masyarakat kita yang berstatus sebagai diaspora, apakah sebagai uh, buruh migran di luar negeri, mereka yang berprofesi sebagai mahasiswa, pelajar, dan lain-lain, saran kita adalah tetap mengindahkan peraturan pemerintah setempat, dengan demikian tidak ada keperluan untuk uh, memaksakan diri kembali ke tanah air, terkecuali ada kondisi-kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan pribadi atau keluarga yang uh, mengendaki mereka kembali ke tanah air. Tapi mohon digarisbawahi kembali, himbauan ini ditujukan khususnya kepada warga negara kita yang ber, uh, melakukan traveling atau sebagai traveler ke beberapa negara pada saat sekarang. Sementara dari saya itu sebagai pembuka, saya persilahkan kalau di antara teman-teman ada yang akan menambahkan. Uh, langsung ke pertanyaan ya, Uh, saya di sini sudah menerima satu dua tiga empat lima pertanyaan ya, pertanyaan dari Priza di Jakarta Post, wajahnya lain ya, Natalia ini, <laughs> pertanyaan dari Priza di Jakarta Post terkait lockdown di Australia dan New Zealand. Bagaimana langkah antisipasi pemerintah untuk menjamin perlindungan dan kebutuhan WNI, WNI bisa terpenuhi selama lockdown uh, Memang itulah sebabnya uh, Kalau kita mengikuti New Zealand sudah diberlakukan Sudah diperlakukan ya Australia akan perbesok ya kalau tidak salah ya Jadi dengan demikian uh, Memang ada potensi WNI kita di luar negeri yang mengalami lockdown uh, Kalau mereka yang berpergian Uh, ada baiknya uh, men mencoba mengurusnya melalui travel agen yang digunakan dengan demikian uh, mereka bisa difasilitasi kepulangannya. KBRI atau konsulat jenderal kita di Australia tentunya juga bisa memberikan uh, penginformasian atau bantuan fasilitasi namun saran kami akan lebih baik lagi bila mereka secara cepat mencoba mengatur uh, kepulangannya dengan melalui agen perjalanan yang mereka manfaatkan atau gunakan. Sebelum saya menjawab lebih lanjut lagi, saya ingin sedikit tambahkan ya, apa hal-hal apa yang sudah pernah disampaikan Ibu Menteri Luar Negeri, yang masih juga mengundang pertanyaan. Pertama, perubahan status selama sebulan ke depan, penangguhan bebas visa, menyebabkan negara-negara masyarakat asing yang akan berkunjung ke Indonesia harus mengajukan visa di luar itu e, penetapan yang lalu terkait warga negara Tiongkok e, Korea Selatan di dua e, wilayah dan juga tambahan yang juga disampaikan oleh Ibu adalah e, mereka yang berpergian dari negara sebagai berikut, saya ulangi lagi takut ada e, salah pemahaman di antara teman-teman negara-negara tersebut adalah Iran Italia Vatikan, Spanyol Perancis Jerman, Swiss dan Inggris Jadi untuk mereka yang Pendatang atau travelers Yang dalam waktu 14 hari Terakhir berkunjung ke negara-negara tersebut Tidak diizinkan masuk Atau transit ke Indonesia eh, Para pendatang juga Diwajibkan mengisi apa disebut Kartu Health Alert Card Atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jadi jika dalam saat mereka ketibaan di bandara dan pejabat kesehatan kita e, mengikuti dari perja perjalanan mereka telah e, berkunjung ke salah satu dari delapan negara atau 10 negara tadi, maka mereka bisa dikembalikan ke negaranya dan bagi WNI, segaris bawah lagi, prosedur bagi WNI yang berkunjung ke negara tersebut, e, mereka akan, melaku, akan menghadapi pemeriksaan tambahan. Dengan demikian apabila dalam proses pemeriksaan eh, pihak kesehatan akan melakukan observasi eh, di tempat-tempat di yang difasilitasi pemerintah untuk jangka waktu 14 hari. Namun apabila tidak ditemukan gejala awal eh, terjangkit COVID-19, maka warga negara kita tersebut Uh, disarankan atau dianjurkan dengan sangat untuk melakukan uh, karantina secara mandiri. Ini saya ulangi lagi atau kemlu ulangi lagi karena banyak pertanyaan berkisar di hal-hal tadi dan uh, mudah-mudahan melalui penjelasan ini tidak ada uh, uh, kesalahpahaman di masyarakat dan juga kesalahpahaman dalam mengquote informasi. Pertanyaan dari Jakarta Post saya kembali. Kasus 8 WNI positif di India Update-nya sejauh ini seperti apa Apakah mereka imported case di Indonesia Atau memang diaspora Indonesia di, di India uh, Sejauh uh, Informasi awal Tampaknya ini adalah imported case Ya, Kami tidak tahu karena tidak ada informasi Lebih lanjut uh, di, Dari mana mereka Mendapatkannya uh, Namun uh, informasi lebih lanjut Mungkin akan bisa diperoleh melalui Kementerian Kesehatan Dari Repub Republika Saudara Ferji Rizal bisa jawabnya? Uh, kebarin Ibu Melu menerima telepon dari Melu Jafat Zarif uh, Mungkin Saya teruskan ke Mas Rizal ya Yang kemarin mendampingi Ibu Menteri Luar Negeri Silakan Mbak Rizal Terima ya. um, kasih Pak Faiza Terkait dengan komunikasi Telepon yang dilakukan Ibu Menteri Luar Negeri Dengan Menlu Iran sahabat Sharif hanya satu hal yang kemarin sebetulnya disampaikan apa dibahas tentu terkait dengan perkembangan COVID-19. Pertama, Ibu Menlu tekankan simpati dan kondolensis bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia kepada rakyat eh, Iran terkait dengan meningkatnya jumlah yang terinfeksi COVID-19 di Iran termasuk jumlah korban meninggal dunia yang kedua yang di, juga dibahas oleh Ibu Menteri Luar Negeri dengan Menlu Jafat adalah kedua Menteri Luar Negeri melihat fenomena perkembangan COVID-19 yang saat ini terjadi di garis bawahi pentingnya kerjasama internasional untuk menangani masalah COVID-19 ini, karena fenomena yang saat ini terjadi adalah seluruh negara tentu berupaya melindungi negaranya masing-masing, tetapi aspek kerjasama internasional untuk mengatasi masalah ini tentu harus terus didorong karena fenomena COVID-19 adalah fenomena global yang tidak bisa diselesaikan satu negara dengan negara lainnya tanpa berkoordinasi dan berkolaborasi. Ini sebetulnya yang dibahas oleh Ibu Menteri dengan Menlu Javan. Terima kasih Bapak Fazia. Silakan. Baik, terima kasih Pak Rizal. Selanjutnya mungkin saya masuk ke pertanyaan saudari Dante Alina ID terkait 13 wni kita di Malaysia dan 10 wni kita di India. Saya minta Pak Yuda ya untuk menjelaskan perkembangannya. Silakan Pak Yuda. Terima kasih Pak Jubir. Jadi berdasarkan informasi yang kami terima dari perwakilan kita yang ada di KBRI Kuala Lumpur dan juga yang ada di KRI kita yang ada di Tawau dan juga KJRI kita yang ada di Kota Kinabalu. Sebagaimana diketahui pada awal Kementerian Kesehatan Malaysia menyebutkan ada tiga WNI yang terjangkit. Kemudian kami juga mendapat informasi dari perwakilan kita yang ada di Tawau dan KK ada 10 yang terjangkit. Kami masih melakukan pengecekan apakah tiga orang yang disampaikan sebelumnya dengan 10 orang ini adalah orang yang sama. Nah, terkait juga dengan apakah eh, ke-10 itu apa namanya eh, terkait dengan kegiatan eh, yang ada di eh, Masjid Sri Petaling. Nah, kami masih mendalami lebih lanjut, eh, KJRI kita yang ada di KK dan juga di Tawau sedang berkoordinasi dengan otoritas eh, setempat. Lalu terkait dengan uh, 10 WNI yang menjalankan tes COVID-19 uh, di India uh, Tadi mungkin sudah dijawab uh, oleh uh, Bapak uh, Jubir Terima kasih Pak Yuda uh, Saya masuk ke pertanyaan Soradhani uh, dari Kompas.com ya Pertanyaan kenapa secara efektif dilaksanakan pada 20 Maret uh, Ini Ini uh, penetapan tanggal ini juga sudah melakukan satu proses uh, proses yang cukup panjang karena sebelum kita menetapkan pengaturan uh, baru untuk pros, uh, izin kembali ke, uh, datang bagi orang asing ke tanah air tentunya kita harus memastikan kesiapan perwakilan kita di luar negeri dulu karena sistem yang sudah berlaku saat sekarang adalah fasilitas uh, ke, uh, fasilitas bebas visa kunjungan untuk kembali ke sistem lama yang menggunakan proses Pemasangan stiker di paspor dan lain-lain perlu ada satu eh, Kepastian bahwa perwakilan kita siap di berbagai mancanegara Di samping itu tentunya secara internal sebelum ditetapkan satu kebijakan Menteri Luar Negeri sudah juga harus mendapatkan eh, Kesamaan support dan pemahaman dari berbagai kementerian dan lembaga Jadi inilah satu keputusan yang bersifat lintas kementerian dan lembaga Dengan demikian Uh, dari sisi tupuksinya lah Maka Melu menyampaikan Dan tanggal dua, tanggal uh, 20 tersebut Lebih dalam konteks Memastikan kesiapan infrastruktur di perwakilan Dan juga uh, Kortesi yang dilakukan oleh Kemlu untuk mengkomunikasikan Kepala-kepala kepala perwakilan Negara terkait di Jakarta Dan juga melalui kerutaan besar kita Di setiap negara dikomunik Dikomunikasikan Langkah yang akan diambil oleh pemerintah tersebut ada pertanyaan lanjutan dari Pak Dhani mengenai spekulasi bahwa pemerintah akan melakukan lockdown dengan meminta seluruh WNI pulang dan melarang WNA masuk Indonesia selama satu bulan. Saya rasa ini satu spekulasi yang uh, sangat tidak uh, bisa dibenarkan karena apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan meminta seluruh WNI yang bepergian. Saya ulangi lagi, mereka yang bepergian bukan mereka yang menjadi diaspora yang menetap di satu negara tapi mereka yang berpergian travelers untuk uh, menyegarkan kepulangannya karena kalau tidak mereka sangat berpotensi akan mengalami uh, stranded atau tertahan kepulangannya karena banyak negara yang secara mandiri menerapkan lockdown jadi bisa dibayangkan uh, mereka yang sedang berpergian, sedang berlibur kemudian mereka tidak bisa kembali ke tanah air kita tidak juga melarang WNA masuk ke Indonesia, saya garis bawahi tidak melarang WNA masuk ke Indonesia. Namun mekanisme izin atau visa untuk mereka datang ke tanah air, itu yang kita berikan semacam penyesuaian. Dengan demikian harus melalui satu proses pengajuan visa kembali. Itu yang saat ini dilakukan dan per, per Jumat besok tanggal 20.00 akan diberlakukan. Ada pertanyaan dari Pak Marcel, Medcom ID, terkait evakuasi ABK, Grand Princess, eh, yang mengenai India, saya rasa juga sama ya. Saya minta mungkin Pak Yuda ya, untuk memberikan jawaban. Silakan Pak Yuda. Terima kasih Bapak. Terkait dengan pertanyaan Mbak Riva, terkait dengan update 13 WNI positif Corona, tadi kami sudah jawab, terkait dengan pertanyaan lanjutan mengenai jumlah WNI peserta tablik, 696 kabarnya ada yang pulang ke Indonesia dan apa pemerintah, apakah pemerintah sudah melacak kepulangannya. Jadi ketika kami di Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi mengenai kegiatan jamaah tablik yang ada di Masjid Sipitaling, kami segera berkoordinasi dengan kbri kita yang ada di Kuala Lumpur. Ada dua hal yang kita lakukan. Pertama untuk masalah pendataan, kami sudah berhubung dengan e, markas besar jamaah tablik yang ada di Jeruk untuk mendapatkan data-data mereka yang datang ke kegiatan tablik akbar yang ada di Masjid Sripitali dan kemudian Kabupaten Kuala Lumpur juga sudah menyampaikan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia untuk meminta data-data e, tersebut. E, saat ini sedang e, berproses dan kita harapkan e, apa namanya data tersebut bisa kita e, dapatkan e, segera tapi memang sebagaimana diketahui kegiatan tablik akbar ini memang kegiatan yang sifatnya mandiri. Jadi tidak diorganisir secara apa namanya secara tersentralistik di masjid yang ada di kebun jeruk. Jadi masing-masing berangkat menuju ke Malaysia. Tapi kita akan uh, terus uh, bekerjasama dengan otoritas tempat yang ada di Malaysia untuk uh, pendataan warga negara kita. Satu hal lagi yang perlu kami sampaikan adalah kami juga sudah menyampaikan nomor telepon uh, dan himbauan kepada pasa, para uh, peserta uh, tablik akbar tersebut agar uh, menghubungi uh, kami melalui nomor telepon tersebut dan juga menghubungi hotline KBRI Kuala Lumpur. Bila, bila. Uh, terkait dengan uh, evakuasi uh, uh, Grand Princess, uh, sebagaimana diketahui oleh teman-teman uh, semua. Jadi uh, pada saat uh, proses evakuasi akan kita laksanakan, pada saat awal uh, kita sudah merancang uh, proses evakuasi uh, dengan fasilitasi uh, charter of Flight yang disiapkan oleh uh, perusahaan kapal dengan rute eh, San Francisco, Biograd, eh, New Delhi, dan kemudian eh, ke Batam. Nah, eh, sejak awal eh, dari Indonesia, kita sudah meminta kepada pihak prinsipal dan juga kepada otoritas eh, Amerika untuk melakukan tes kesehatan, untuk memastikan bahwa eh, warga kita, kru kapal yang bekerja di eh, kapal GMPC tersebut, itu dalam keadaan sehat dan bebas uh, COVID-19. Namun sampai saat terakhir uh, apa surat kesehatan tersebut apa, tidak dapat uh, diberikan uh, uh, sehingga proses uh, pemberangkatan uh, menjadi uh, terhambat. Nah untuk itu uh, kemudian uh, KJRI San Francisco bekerjasama dengan KJRI kita yang ada di LA dan juga KBRI kita yang ada di Washington DC segera berhubung dengan otoritas tempat dan juga pihak prinsipal untuk memastikan warga kru kapal kita mendapatkan perlakuan yang sebaik-baiknya di atas kapal. Saat ini kapal dalam proses disinfektan. Jadi kita meminta agar kapal dilakukan proses disinfektan dan kemudian satu kru disiapkan satu kamar, satuku disiapkan satu kamar, dan uh, informasi yang kami uh, terima. Uh, permintaan tersebut uh, sudah uh, diberikan. Lalu, juga kita meminta agar uh, setiap kru kita yang ada di kapal tersebut tidak bekerja. Jadi, ada tiga permintaan yang kita uh, mintakan. Pertama adalah kapal dilakukan disinfektan, uh, satu kabin, satu kru, dan kemudian mereka tidak bekerja nah, permintaan itu sudah diberikan bahkan eh, pihak eh, manajemen kapal memberikan cabin penumpang yang dilengkapi dengan berbagai macam eh, fasilitas eh, penumpang eh, free wifi, internet eh, kabel tv dan juga eh, kabel eh, netflix untuk eh, membuat nyaman mereka selama masa karantina jadi prosesnya dalam waktu eh, sehari ke depan Proses disinfektan insya Allah akan selesai Dan kemudian akan ada proses karantina selama 14 hari di atas kapal Setelah itu kita harapkan <coughs> setelah proses karantina selesai Dan mereka bisa pulang kembali ke Indonesia Dan kita tentu akan terus monitor dan membantu memfasilitasi ke mereka ke Indonesia Demikian Bu Terima kasih, ada pertanyaan dari Krismada Mada dan Kompas mengenai hasil pertemuan Duta Besar RI yang uh, mohon maaf uh, tawaran bantuan dari pihak uh, Tiongkok uh, saya minta Pak Santo untuk menjelaskan Baik. karena Pak Santo bagian dari tim yang mengurusi uh, fasilitasi bantuan untuk penanganan COVID-19 Baik, um, terima kasih Pak Jubir terima kasih Mas Kris um, atas pertanyaannya um, sebenarnya yang perlu kita sampaikan adalah um, tidak hanya Tiongkok tetapi banyak pihak yang telah menyampaikan kesediaan untuk memberikan bantuan kepada Indonesia baik itu pemerintah ataupun uh, kelompok masyarakat ataupun uh, pihak swasta dan pemerintah Indonesia sebenarnya menyampaikan apresiasi atas um, concern yang disampaikan oleh pihak-pihak tersebut dan juga ke apa, um, keinginan untuk membantu masyarakat Indonesia Nah, terkait dengan hal tersebut segala sesuatu itu sedang dalam proses untuk kepersiapannya, nah, tentunya memerlukan koordinasi dengan KLKL -KL terkait di Indonesia koordinasinya terutama terkait dengan sebenarnya apa yang diperlukan oleh Indonesia needs assessment yang diperlukan oleh Indonesia dan juga kesanggupan ataupun kesediaan apa saja yang, yang akan diberikan oleh pihak-pihak yang ingin menyumbang kepada Indonesia. Nah, hal tersebut memerlukan koordinasi yang intensif Baik di dalam negeri ataupun dengan pihak-pihak yang akan memberikan bantuan um, Agar bantuan tersebut ketika nanti sampai ke Indonesia Dapat diberikan sesuai dan dimanfaatkan sesuai dengan prioritas Yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang di Indonesia Baik, terima kasih Pak Santo Ada pertanyaan dari Mbak Natalia Afr Mengenai duta besar kita di London yang sedang sakit saya garis bawahi dan uh, duta besar kita di London, Bapak Rizal Sukma, memang sedang sakit, namun sama sekali tidak terkait dengan COVID-19. Beliau uh, mengalami gangguan kesehatan dan uh, saat ini sedang dirawat di rumah sakit, sama sekali tidak terkait dengan COVID-19. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Yasinta Antara. Penangan, penanganan kesehatan bagi warga negara kita yang sakit di Malaysia dan India, apakah ditanggung pemerintah setempat uh, atau membiayai kesehatan atau kita yang membiayai kesehatan mereka? Uh, sejauh yang kami ketahui, di ini di, ya, dibiayai di, di atau di, di pemba, pen, penangannya oleh pemerintah setempat. Uh, mengenai Singapura, kebijakan ditetapkan itu sudah di announce ke publik. Dengan demikian mereka yang sakit Berbeda dengan di kedua negara Mereka yang memang datang dan sakit Maka harus uh, Menyelesaikan perawatan kesehatan mereka Di sana terkecuali untuk yang uh, Terdahulu yang sifatnya sebagai Permanent Residence Ada lagi dari Dari Santi IDN Times uh, Sama pertanyaannya Mengenai biaya perawatan WNI di luar negeri persis sama seperti yang saya sampaikan tadi untuk yang di Malaysia dan di India akan di cover oleh pemerintah setempat pertanyaan dari Ibu Santi juga mengenai perlindungan WNI yang bekerja di kapal pesiar ini memang satu fenomena baru yang kita lihat bahwa kapal-kapal pesiar kemudian menjadi tempat penularan penyakit atau COVID-19 dari beberapa kasus yang sudah terjadi kita sebenarnya dalam kondisi saat sekarang di mana kapal-kapal itu di posisi di perairan membangun kerjasama dengan pengelola kapal atau wisata tersebut untuk memastikan kondisi kesehatan warga negara kita yang bekerja sebagai anak buah kapal perlindungan dalam artian kita bisa mengetahui identitas mereka dan bisa terus memastikan kondisi kesehatan mereka selagi bertugas di kapal tersebut sebagai anak buah kapal pertanyaan selanjutnya adalah dari Mas Geri Kumparan soal pembelian tes kit dari luar negeri untuk tes virus corona mungkin Pak Santo juga bisa menjelaskan ya, Silakan Pak Santo Terima kasih Pak Jubir, terima kasih Mas Geri untuk pertanyaannya terkait dengan tersebut Tentu sebelum kita bisa menjawab pertanyaan tersebut adalah yang diperlukan adalah terkait dengan needs assessment. Nah, needs assessment itu sekarang sedang dikembangkan, yaitu um, apa saja yang diperlukan oleh Indonesia, jumlahnya dan lain-lainnya. Um, dapat kami informasikan juga bahwa sebenarnya terkait dengan test kit ini juga banyak yang sifatnya um, akan ada beberapa pihak yang menyampaikan kesediaan untuk menyumbangkan, jadi tidak untuk menjualnya. Jadi oleh karena itu memang kita sedang lihat sekarang dan kita sedang berusaha untuk kompilasi um, berbagai tawaran ataupun kesedihan dari pihak-pihak asing untuk menyumbangkan ke Pada saat yang bersamaan kita juga melakukan asesmen mengenai seberapa banyak sebenarnya yang diperlukan oleh Indonesia dan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, baik itu Kemkes ataupun BNPB untuk kemudian kita bisa um, sampaikan kepada pihak asing dan kemudian um, segalanya dipenuhi. Ada pertanyaan dari Mas Ciko ya terkait lockdown di Australia. Mungkin sekaligus saya minta Pak Santo sebagai Direktur Asia Timur dan Pasifik untuk menjelaskan uh, sejauh mana komunikasi yang ada. Memang yang ingin saya garis bawahi uh, se seperti halnya yang kita lakukan dengan beberapa negara sebelum kita mengeluarkan kebijakan baru terkait pengelolaan uh, pemberian visa, kita sudah memberikan in advance. Uh, pemberitahuan mengenai, akan diterapkannya kebijakan perubahan pemberian visa tersebut hal yang sama merupakan satu kelaziman dalam hubungan antar negara dan untuk konteks Australia, kita mintakan Pak Santo untuk menjelaskan baik, terima kasih baik, Pak Jubira. terima kasih ya Mas Ciko untuk pertanyaannya ini beberapa hal yang kami ingin sampaikan terkait dengan eh, apakah ada komunikasi dengan Australia perihal lockdown mengingat banyaknya orang Indonesia ke Australia dan berapa banyak total WNI di Australia. Mungkin jawaban yang pertama adalah um, per akhir tahun lalu mungkin ya um, jumlah WNI di Australia itu sekitar 77.500 atau kalau di sini angkanya sih 77.466 tapi saya kurang begitu paham apakah ini angka terakhir atau angka yang yang didapatkan beberapa bulan lalu. Sebagaimana ketahui di sana juga akan banyak Mas, banyak warga negara kita yang adalah mahasiswa dan kami in and out. Jadi memang merupakan suatu concern bagi kami, tapi kami juga uh, percaya bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Australia itu dilakukan dengan penuh um, uh, penuh, penuh responsibility. Uh, dalam kaitan ini um, berbagai kebijakan yang akan diambil oleh oleh Australia selalu dikomunikasikan kepada kita lebih awal. Dan oleh karena itu kita juga melalui aplikasi Safe Travel, kita melalui berbagai macam modus baik itu melalui komunikasi yang dibangun oleh KBRI dan KJRI juga berusaha untuk menyampaikan informasi baik itu yang, yang ada, yang disampaikan oleh pemerintah Australia kepada kita ataupun oleh pemerintah Australia kepada masyarakatnya secara umum. Jadi harapannya adalah bahwa masyarakat kita di Indonesia itu sudah aware mengenai hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah Australia terkait dengan upaya mereka untuk istilahnya flattening the curve terkait dengan penyebaran Covid-19 ini. Kemudian terkait dengan kemungkinan ada banyak yang disampaikan beberapa hari lalu dan baru akan diterapkan tanggal 20 itu kan istilah memberikan waktu untuk untuk warga negara Australia juga jika ingin ingin berpulangan dan sebenarnya tidak ada permasalahan terkait dengan hal tersebut, tetapi juga sebenarnya pemerintah Australia juga memberikan uh, advice yang cukup um, banyak kepada masyarakatnya untuk segera pulang dari liburan mereka yang baik itu dia Eropa, ataupun di Indonesia. Jadi memang upaya yang dilakukan untuk supaya um, warga negara Australia ini tidak stranded di berbagai belahan dunia itu dilakukan tidak hanya dilakukan oleh negara-negara di mana mereka berada, tetapi utamanya justru oleh pemerintah Australia itu sendiri dengan memberikan advice kepada um, warga negaranya yang sedang berusata di luar negeri untuk kemudian segera pulang ke Australia. Ya. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan susulan dari Mbak Alinia ya Mengenai WNI yang sudah disebutkan positif Dari 10 WNI kita yang sudah disebutkan positif di India Dan yang dua lagi kondisinya seperti apa Dari informasi yang disampaikan Mas Yuda Memang masih menunggu hasil tes ya Nanti setelah ada hasil tes mudah-mudahan negatif Namun dari 10 orang tersebut 8 sudah positif dan mudah-mudahan yang dua tidak menjadi negatif tidak menjadi positif Ada pertanyaan tambahan dari Mbak Santi di AfR mengenai jumlah WNI kita yang bekerja di Kapal Mungkin Mas Yuda bisa memberikan keterangan, Silakan Mas Yuda. Terima kasih Pak Jubir Jadi terkait beberapa jumlah Saya WNI kita yang bekerja di Kapal Pesiar ini kami bekerjasama dengan Kementerian, Kementerian Perhubungan Kementerian. Kementerian. telah memanggil asosiasi mini agensi yang ada di Indonesia untuk segera melakukan pendataan berapa secara efektif eh, pada saat ini berapa jumlah kru ABK WNI yang masih bekerja di kapal pesiar kami sedang menunggu datanya. Eh, dapat bisa dapat juga kami sampaikan bahwa pola penempatan ABK kita ada yang menggunakan eh, proses melalui manning agency tapi ada juga yang berangkat ke kapal pesiar secara mandiri. Nah, ini yang mungkin eh, membuat kita juga cukup sulit untuk mendapatkan data yang pasti mengenai berapa jumlah ABKWNI yang bekerja di kapal gesia. Kami akan terus berusaha dan mencarikan data-data tersebut bekerja sama dengan asosiasi manajensi dan juga Kementerian Perhubungan. Baik. Ini ada pertanyaan dari sindonius Saudara Victor negara mana saja yang sudah tawarkan bantuan beri tes kit kepada RI eh, saya garis bawahi lagi bahwa eh, semua kebutuhan atas eh, untuk bantuan penanganan Covid-19 harus berdasarkan need assessment yang dilakukan oleh pihak kesehatan dan BNPB. Okay, yeah. namun untuk persisnya terkait eh, tes kit, mungkin Pak Santo ada yang bisa disampaikan um, kalau... Kalau mengindikasikan negara mana saja, sebenarnya yang tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak hanya negara tetapi juga banyak pihak-pihak dari perusahaan juga yang menyampaikan komitmen mereka, oh bukan komitmen, kesediaan mereka untuk um, mendonasikan, me, me menyumbangkan um, tes kit ada dari beberapa hmm. pihak sebagaimana sudah, sudah kita baca di media juga dari Singapura dan juga ada dari Tiongkok juga. Um, hal tersebut mungkin sebenarnya uh, sudah sudah sudah banyak di media yang yang dan sebenarnya sumber-sumbernya juga sama juga apa istilahnya yang, yang yang sebelumnya saya sampaikan. Tetapi yang saya ingin tekankan kembali adalah bahwa uh, kesediaan untuk uh, melakukan uh, bantuan kepada Indonesia itu tidak hanya dari pemerintah uh, asing pemerintah sahabat-sahabat kita, tetapi juga dari pihak-pihak baik itu kelompok masyarakat ataupun dari pihak swasta. Baik terima kasih Pak Santo. Saya juga ingin garis bawahi tambahan sedikit mungkin ya Bahwa hal kerjasama internasional ini adalah salah satu yang juga Indonesia sudah sampaikan Dalam artian tidak hanya kita memperoleh bantuan dari negara-negara sahabat Tapi bagaimana negara-negara dunia dapat membangun kerjasama untuk penanganan masalah COVID-19 ini Bapak Wakil Menteri Luar Negeri, tanggal PP, 16 ya pada tanggal 16 telah melakukan video conference dengan duta-duta besar negara sahabat yang berkedudukan di Jakarta Dan juga dengan uh, pemimpin organisasi internasional yang berkedudukan di Jakarta uh, Sifat dari video conference tersebut adalah memberikan update atas uh, masalah COVID-19 di Indonesia Dan juga menegaskan kembali fasilitasi fasilitasi kekonsuleran apa yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada perwakilan negara asing di Jakarta namun satu hal yang penting yang juga digaras dibawahi oleh Bapak Menteri Luar Negeri adalah bagaimana negara-negara di dunia bisa membangun kerjasama untuk mengatasi tantangan global ini dengan maraknya kasus-kasus COVID-19 jadi tawaran bantuan dan kesediaan negara-negara memberikan bantuan bagi negara yang terdampak itu adalah bentuk dari satu realisasi kerjasama internasional yang sedang dibangun ada pertanyaan dari Mbak Sela Medcom mengenai total WNI yang terjangkit COVID dan sebarannya, seberan, sebarannya seperti apa mungkin Pak Yuda bisa menjelaskan terima kasih eh, Pak Jubir. Eh, terima kasih Mbak Sela untuk pertanyaannya dapat kami sampaikan hingga pada hari ini ada total 47 WNI kita yang di luar negeri yang e, positif terjangkit COVID-19 e, e, perlu kami catatkan bahwa 47 ini termasuk tadi yang kami hitung e, di Malaysia yang angkanya masih kita konfirmasi apakah itu ada double atau tidak nah, jadi total tercatat 47 e, kondisinya 37 masih dalam perawatan di rumah sakit dan 10 sudah dinyatakan sehat e, dan e, keluar rumah sakit Sebarannya ada di Singapura 14, Jepang 9, yang ini semuanya berasal dari Diamond Princess, Taiwan ada satu, Australia satu, Malaysia kita catat sebagai 13. Nanti kami akan cross check kembali mengenai angka di sini berdasarkan informasi dari otoritas tempat di Malaysia. Lalu Arab Saudi satu, Macau satu dan India tiga. Gitu. Ada pertanyaan dari Suri Suci, Tempoko eh, lock, mengenai lockdown di Italia eh, yang kita, pemerintah garis bawahi adalah bagi warga negara kita di Italia ataupun di wilayah negara lain yang mereka adalah menetap di sana sebagai diaspora, sebagai mahasiswa eh, intinya adalah mengindahkan apa yang menjadi eh, arahan dari pemerintah setempat eh, termasuk warga negara kita yang di Malaysia di mana kantung diaspora kita cukup besar kita selalu mengingatkan kepada mereka untuk mengindahkan apa yang menjadi ketetapan pemerintah. Dengan demikian, insya Allah bisa melewati masa sulit ini dengan baik karena mereka tentunya mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah setempat. Sama halnya, pesan yang sama disampaikan juga oleh Kehutan Besar kita bagi masyarakat kita yang bermukim di Italia. Rekan-rekan sekalian, ini adalah kesempatan pertama kita melakukan acara press briefing secara virtual Mudah-mudahan uh, apa yang disampaikan oleh kami dan teman-teman di Kemlu dapat diterima dengan jelas. Apabila masih ada ke kekurang jelasan, silahkan ditanyakan kembali. Uh, namun saya ulangi sekali lagi bahwa kita uh, merasa penting atau urgensi melakukan press briefing pada hari ini karena terhitung uh, 00, 00 Jumat besok akan ada penyesuaian uh, bagi izin untuk masuk ke tanah air untuk para warga negara asing Saya garis bawahi tidak ada Indonesia menutup wilayah nasionalnya bagi orang asing Namun untuk mereka yang akan datang ke Indonesia Diperlakukan proses pengajuan visa Kembali seperti sistem yang diperlakukan di masa lalu Dengan demikian kebijakan bebas visa kunjungan Visa kunjungan saat kedatangan dan bebas visa diplomatik ditangguhkan untuk satu bulan ke depan Demikian juga halnya bagi warga negara kita Yang dihimbau untuk kembali ke tanah air Adalah mereka yang sedang Melakukan perjalanan Atau sebagai turis, sebagai pelancong Dan melakukan bisnis uh, Jangka pendek mungkin luar negeri Kita himbau untuk kembali Menghindari uh, kesulitan mereka Untuk uh, kembali ke Indonesia uh, Tambahan kebijakan bagi delapan negara Yang kita lihat sebagai epicentrum penularan. Covid saat ini yaitu Iran, Italia, Vatikan, Spanyol, Perancis, Jerman, Swiss dan Inggris menambahkan apa yang sebelumnya sudah ditetapkan terhadap Tiongkok dan Korea Selatan di dua tempat di Daegu dan provinsi Yeongseong Bukdo. Baik dengan demikian teman-teman terima kasih atas partisipasinya. Mungkin kedepannya mekanisme ini yang akan lebih kita dapat lakukan. Sementara kami di Kemenlu juga semakin membatasi sesuai instruksi presiden dan juga diimplementasikan di level Kementerian luar negeri lebih kurang hanya 40% dari SDM kita yang datang ke Kemlu dan kalau teman-teman lihat kita memiliki stiker ini warna hari ini warna apa? hijau, Oran oranye. Oranye. Ya, warna oranye ini artinya oh, untuk di... no, no, no, no. <laughs> kita buta warna semuanya <laughs> artinya untuk kita bisa masuk ke Kemlu untuk bekerja kita harus sudah dipastikan suhu badan kita masih normal. Untuk mereka yang normal, dikasih stiker warna oranye dan bisa bekerja di kemlu. Namun SDM kita yang bekerja di bawah 50% antara 40% rata-ratanya. Teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita bisa terus menjalin komunikasi yang konstruktif. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.